Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kembali lagi bersama Ustadz Safi Kali ini kita akan belajar tentang taksiran bilangan cacah Dalam materi taksiran dan pembulatan bilangan cacah Ini ada dua yang akan kita pelajari Yang pertama pembulatan dan penaksiran ke puluhan terdekat Dan ke ratusan terdekat dari keduanya ini memiliki rumusnya sama, yakni untuk angka 0, 1, 2, 3 dan 4 depannya tetap dan belakangnya diganti 0. Untuk angka 5, 6, 7, 8 dan 9 depannya ditambah 1 dan belakangnya diganti 0. saja kita bahas ke puluhan terdekat, rumusnya saya taruh sini ya, biar tidak lupa 48 jika dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya adalah yang perlu diperhatikan di sini angka 4 adalah angka puluhan dan angka 8 adalah angka satuan yang angka puluhan kita beri garis bawah dan yang angka satuan kita beri lingkaran coba diperhatikan angka yang ada di dalam lingkaran karena dia berada pada rumus kedua oleh karena itu angka di depannya harus kita tambah satu dan angka di belakangnya yang ini harus kita ubah menjadi nol. sehingga 48 jika dibulatkan ke terdekat Maka hasilnya adalah 50 Contoh berikutnya 184 Bilangan puluhannya adalah 8 dan bilangan satuannya adalah 4 Masuk saja kita beri garis bawah dan lingkaran Yang ada di dalam lingkaran itu masuk ke rumus nomor 1 184, jika dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya adalah 180 berikutnya operasi hitung 62 ditambah 178 nah, ini jika dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya berapa langkahnya kita hitung satu-satu dulu kita bulatkan satu-satu kemudian kita jumlahkan 62, 6-nya puluhan, 2-nya satuan. Angka yang berada di dalam lingkaran masuk ke rumus nomor 1. Sehingga angka 6 ini tidak perlu kita tambah 1 dan angka berikutnya kita ganti 0. Sehingga 62 jika dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya adalah 60. 178. Angka puluhannya 7 dan angka satuannya 8. Maksud saja kita kasih garis bawah dan lingkaran. Perhatikan angka yang ada di dalam lingkaran. Ini masuk ke dalam rumus kedua. Sehingga 178 jika dibulatkan menjadi 180. Apakah ini sudah selesai? atau Belum. Ini belum selesai. Ini perlu kita jumlahkan. 60 ditambah 180 hasilnya 240. Sekarang kita beralih ke ratusan terdekat Rumusnya masih sama ya Untuk angka 1, 2, 3, 4 Depannya tetap, belakangnya ganti 0 Untuk 5, 6, 7, 8, 9 Depannya tambah satu, belakangnya ganti nol. Contoh pertama, 230 230 itu Angka ratusannya dua dan angka puluhannya tiga. Di sini yang kita kasih garis bawah adalah angka ratusan karena ini dibulatkan ke ratusan terdekat. Coba perhatikan yang ada di dalam lingkaran karena angka tiga ini berada pada rumus nomor satu, berarti angka di depannya tetap dan angka di belakangnya ini perlu kita ganti nol. Sehingga 230, jika dibulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya adalah 200. Contoh berikutnya, 8294. Angka ratusannya 2, dan angka puluhannya 9. Angka 9 itu masuk pada rumus nomor 2. Sehingga 8294. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya 8.300. Sekarang kita ke contoh soal operasi hitung. 8.713 dikurangi 5.280. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya berapa? 8.713, angka ratusannya adalah 7, dan puluhannya adalah 1. Karena 1 ini berada pada rumus nomor 1, sehingga ini tujuhnya tetap. 8.713 dibulatkan menjadi 8.700. Dikurangi 5.280. Angka ratus hanya 2. Angka puluhannya 8. Angka 8 itu masuk pada rumus nomor 1. Sehingga 8.280 Jika dibulatkan ke ratusan terdekat Hasilnya adalah 5.300 Sehingga 8.700 dikurangi 5.300 Hasilnya 3.400 Oke anak-anak Itu yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga bisa bermanfaat Dan membantu pembelajaran kalian di rumah